Ya, kalau ronda ke billo boleh sibu pon kan menang Liga Champions semua. Harus kira, -kira pakai Juventus menang. Tongkinin. Bertemu lagi di Debarato sekali ini dalam segmen Debara Sport. Liga pertama Liga Champions Eropa sudah bergulir dan terjadi beberapa kejutan. Dan kejutan terbesar apalagi kalau bukan takluknya Barcelona di kandang sendiri dengan skor telak 4-1. Kylian Mbappe membuktikan diri mampu menunjukkan kualitasnya. Dan Juventus juga kalah di kandang FC Porto. Lalu bagaimana prediksi pertandingan berikutnya? Kita akan menghubungi tiga narasumber kita yang berbeda bahasa. Mereka adalah Wak Labu yang berbahasa Medan, kemudian nanti ada juga Buyung Ginjang yang berbahasa Mandeling, dan Angku Kareh yang berbahasa Minang. Dan untuk pertama, kita ke Wak Labu dulu. saya bisa dihubungi Wak Labu. Assalamualaikum Wak Labu, apa kabar nih? Waalaikumsalam, baik-baik. Ya langsung aja ya Wak. Ya. Klub mana nih Wak, jagoan Wak Labu di Liga Champions musim ini? PSM Besra. Nggak ada Wak, PSM Besra. Eh... Ini Liga Champions Eropa, Hah? Gak ada pula yang, yang warna hijau ya, kalau itu München lah, München, oh, Biar Ini kan Munchen belum tanding ini Wak, nah nanti, nanti cuma cuman kira-kira lawan Lazio? Ya menang lah, namanya juga juara bertahan, ini juga baru menang pula nih di Piala dunia antar klub Eropa. Nah, cuman dengan Liverpool Wak? Ya agak susah lah orang itu musim ini ketengok itu, di Liga aja kalah-kalah aja pun ketengok tapi ya kalau gitu makasih banyak atas waktunya baik itu tadi dengan wak labu yang menjagokan Bayern Munchen untuk mempertahankan gelarnya musim ini nah sekarang kita akan menghubungi buyung ginjang yung apa kabar alhamdulillah sehat baru mulai mandor sudah lupi bu wau belak jana sawit ini tak adon nah mudah kita bersapa jagoanmu di Liga Champions Aku nggak butuh butui. Dokter saja masunggu nih. Sana, sana aha nama Rimbar. Barcelona, ah Barcelona dok. Barcelona jujur pijakna. Bungkalah mah lawan PSG, PSG kopersada. Ah su bisa kalah. Pijak nai, lolos. Ah bisa kalah. Aku nggak butuh butui. Gak bisa menonton dabo. Itu gak bisa. Tulah kalah aja nih ngintup lampu Dabutwari nggak bisa menonton nah, tapi nah tipe kalah do baru kali kali kalah di kandang PSG awalnya on, bal, on balik main produksi nomor di kandang PSG Ah nggak butuh-butuh pokoknya Barcelona nah, nah. Real Madrid ndak dari Real Madrid jadi mama langsung ini terima kasih Nah, nah. jadi-jadi Pak Ma, antar nanggit mengarah di BCUP Halo. Nah belak tadi, nah, -tadi itu dari itulah dari tadi Buyung Kijang yang menjagukan Barcelona. Sekarang kita akan menghubungi Angku Kareh. Assalamualaikum Angku, wa Waalaikumsalam, -kabar? -kabar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam kawaya. Cuma sedang covid loh benar-benar sehat sih pak. Amin amin amin. Nikunin dan nyustek pak. Siap jagoan Angku di Liga Champions musim ke. Ayo warik apa tanya deh. Tapi kalau Angku tetap Juventus mah. Pokoknya Kamar Ronaldo Angku ke situ. Bila kalah itu pertama dari Porto bahwa peluang lekeru main kalah-kalah tipi nya 2 -1. main diturun menang mali itu mah nah kalau jumpa ke final baga si bupon tuh kawan-kawan kan lah sampai final sama PSG Yo ya, kalau tidak kini bilo si bupon ke menang liga champions mah harus kiri pakai Juventus menang tau kini oh kalahanku kalau gitu mukasi atas waktunya baiklah itulah wawancara kita tadi dengan tiga narasumber berbeda bahasa seperti kita dengarkan tadi tiga narasumber kita Menyakukkan Bayern Munchen, Barcelona, dan Juventus. Dan hingga saat ini, semua tim masih berpeluang. Masih ada Atletico Madrid yang sedang on fire di La Liga. Juga masih ada Manchester City yang mulai seimbang di semua lini mereka. Liverpool juga masih berpeluang karena musim ini mereka punya harapan di Liga Champions setelah penampilan buruk mereka di Liga Premier Inggris. Dan jangan lupa juga, jangan lupakan Real Madrid dan Chelsea. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nanti kita terus, prediksi Liga Champions hanya di De Sampai jumpa.